Aku melintasi malam sepiku Tanpa dirimu di sisiku kekasih Rasa sesal yang selalu menghantui ku Di saat ku campakan dirimu manis Walau kini engkau sudah menjadi miliknya Lagi ku tetap cinta Ku harap engkau kembali Untuk maafkanku Bunga beri aku satu Kesempatan lagi Jangan sampai ku mengemis padamu Bunga ku berjanji Kali ini akan ku tepati Karena aku lelaki Sudah ku mantapkan hatiku untukmu Hanya engkau yang mampu mengerti aku Tinggalkan dirinya kembalilah padaku Hanya aku yang mampu memahamimu Tutup saja mata, lupakan semua yang telah terjadi. Mari kita mulai lagi, satu kisah cinta. Aku satu kesempatan lagi Jangan sampai ku mengemis padamu Bunga ku berjanji Kali ini akan ku tepati Karena aku lelah Lelaki